kelihatan nggak weh kelihatan semua tuh punya kuping matamu sempak coba coba liatin kau beli di mana itu warna pink itu punya pink ya mbak ini coba tinggal nah putih anjing bahasa yang yang depan dia lihat depan nih paling depan nih jangan yang belakang no pink itu kencing Joni juga nggak pernah kok bang. Joni temanku Joni pernah. Tapi teman, teman gue maksud itu Joni berdiri maksudnya. Iya teman gue heh teman. Kata ya, teman gua teman gue yang cowok tuh bilang Joninya berdiri maksudnya. Maksud Joni nah, punya kaki siapa? <laughs> Abah? <laughs> bener bener bener bener, bener. <h Syukur> <mco> <mco> cuman ah, alhamdulillah alhamdulillah banyak banyak banyak banyak, Ini kita tombok-tombok lah yuk, agak, aku aku aku jarang loh di di sini, aku jarang loh, itu tuh dia tuh, ayo ayo ayo ayo ini ini ini ini ini Ayo, cuy. Ayo, cuy. ayo cuy. ayo cuy. Ayo. Ah, goblok. Dia udah pakai itu, cuy. Love you. Ambil lah bunganya, we. Oh, gak cinta kan. Kelamaan kan gitu gak cinta kalau sama aku dia, ya. Ya udah aku cintanya sama Lepak sih. Love you. Love you. Enggak enggak bisa. Harus terima. Love you. Bodoh. Love you. Enggak suka berlut kita. Ya udah. Belum sama tembok sana anji. Kau aku yang berjuang. Ah, hmm, berjuang ya, mas. Hmm, hmm, hmm, hmm, sakit gigi gosen.